Oke okay guys kita udah sampai guys di info guys. mata Burung apa? <laughs> <laughs> Aku kan mau <dewa> burung <laughs> <laughs> ujungnya 6179 ujungnya apa sih. Ya kan? hmm. <Tadde>. tiga 3000 kan? Honda abang satu lagi pas Kasih 3000. Kak Ira Ben. ya <tik> oh, kan? nah, bayar. <laughs> itu sana tuh ya lagi laku. biar lagi laku. biar lagi laku. Ini nya pake. Ini. Hidup deh Bang. Hidup Oke, okay, guys, kita udah sampai di Inhu, guys. Iya ya. <tuk> ini. Kita nih salah jalan jah. Ya. <tuk> bersama tim in Pare. <tongan> <tik> nah berdua, <Gila>? ya. <tik> <tik> Beda sesuai dengan tiket masuk. Berapa? <tik> kita sendiri kita ke, eh, <laughs> ke <Ita> kita <laughs> Neta, ini, ada. Tua, apa lagi ni? Adik puna kawan jadi. Ah, mau main tu? Mau boleh tak? belum membuat masyarakat Pondoknya ada yang kosong Pondoknya ada yang kosong Pondok Wow Bondoknya tak ada terus <laughs> mau <laughs> kayak berjalan Bang video, kenapa berjalan Bang? jangan, Bang Ija aku tak peda Ija apaan aja? dia kan berjalan? kamu lagi ya? Bang, Bang aku kecil nah mana HP itu? keren ini dah, itu sedang waktu sedang dah semua HP itu oh. tinggal Pak Ayu Burung ya. mana, lah? Tinggal. mana? burungnya? Burung <laughs> <Hirangnya jilai. laughs> Mau beli burung. Pakad. Jangan pengijol lagi di sasahi bebek nih. Lu luar dulu, Hentang, hentang. Deku, deku. Ini. <laughs> nah ada pondoknya nih? Mana ada pondoknya? jalannya. Orang mana? Orang untuk nih, uh, pasaran ya, Gila, gas panas, <laughs> minta oh. ampun. Tak lagi. Apa ada panas, Ano? Belum lagi neraka, belum lagi di neraka, bang. Mana bebek-bebek anu tadi? Banget bang, jadi bebek bang. nyamannya eh Bang jadi bebek. Wah ini kawan di samping. Kada, aku kayak ayo di belakang. <tuk> gila gas panas-panas gini guys luar masih dipakai <tuk> Ya, saya... Di Abang pegang. <laughs> Ada, guys, capeknya, guys, udah panas. -huh. Eh dingin. <t Joseaken etnia> <bunye så rails> <tose jakoentially> mà bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để Các Abang duduk itu apa aja? Namut lah. Mainnya mana? Ini helm Kakak Kebunyinya. Ada uh. <laughs> bisa kebunyinya, adakan lagi. hijau, bentuknya di sini, panjat itu. Cerah, <laughs> biar anu, biar nampak minimnya hijau. macam sini, jauhnya lagi. <laughs> Hai. <tuk> sedap kali ah. <tuk> eh. <langsung> lho, <tuk> eh, Tadi masuk ke situ eh, akhirnya di situ. Oke, abiseng, malas ngambilkan. Oh, <tuk> <tuk> Masih ya, panas. Nah.